akun Instagram pribadinya Bang Aril menggugah sebuah musingan foto Tentunya lagi duduk santai Pada sahabat terlihat sepertinya lagi di lokasi syuting ya. Tentu disini ada sebuah kalimat caption yang sangat luar biasa juga dituliskan Bismillah Wixin Selamat menjalankan ibadah soal Jumat Bagi menjalankan semoga berkah selalu Amin Masya Allah sahabat, ya. Semangat terus Tentu kita kasih support buat Bang Boril dan kakak Bilak Mudah-mudahan untuk hari ini semuanya dilancarkan Amin Dan berikutnya kita lihat Ada sebuah kabar bahagia juga yang kita dapatkan Untuk lagu takdir cinta Official musik video Lesti dan Rizky Bilar ini Masuk 29 trending persahabat ya Untuk musik dan viewersnya Sudah mencapai 9,8 juta viewers Wow luar biasa persahabat ya Tentu tinggal dua hari lagi mudah-mudahan di tanggal 19 tembus di angka 10 juta untuk kado pernikahan Dede Lesti dan Kakak Rizky Bilar Berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada unggah spesial yang mana tentunya diunggah oleh akun less love harus halu kiyut ya me kembali unggahan dari Coach Chandra Putra Negara persabati ya. ada sebuah pernyataan atau alasannya mengapa nih, persahabat ya perawatannya Ferrari mahal mending dibuat lebih bermanfaat sedekah katanya tuh dengan jawaban yang sangat luar biasa persahabat ya ini salah satu pertanyaan dari Marco atau netizen yang selalu Tentunya syirik dan selalu memfitnah kakak bilar. Sahabat, ya Di sini, Koko Chandra menyampaikan sebuah jawaban Itu kan katamu, faktanya orang yang punya Ferrari sedekahnya jauh besar dari kalian yang menganggap Orang yang punya Ferrari cuma hambur-hambur uang dan pamer-pamer Betul gaed Rizky Bilar Wow, persahabat ya ini luar biasa jawaban yang disampaikan oleh Koko Chandra Ini mewakili kita semua sebagai fans sejati dari Leslat Tentunya kakak Bilar itu lebih besar Tentunya untuk sedekahnya persahabat ya Dan kita lihat juga ada kelompok podcast yang dituliskan Tim menunggu jawaban dari kakak Rizky Bilar mana nih Tuh persahabat ya Dan kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali Yang tentunya memberikan tanggapan persahabat ya di sini dari akun Rossi D514 mengatakan Bilar Sedekah ada yang ngepost dibilang pamer. Ria memang ya orang iri dengki kalau sudah mendarah daging, payah tobatnya. Memang persahabat ya. Tentu kita sebagai fans sejati tetap support doakan yang terbaik. Mudah-mudahan Kakak Bilar dan Dedek Elasti tijora selalu dilindungi dari orang-orang yang syirik dan selalu memfitnah rumah tangga idola kita. Dan ke kabar berikutnya juga para sahabat ya Perhatikan di sini kita melihat yang sangat luar biasa juga Ada postingan koleksi Tentunya tas milik DDLS sih Kejora, ya, para sahabat ya fantastis banget ya Tentu harganya bukan main Wow Masya Allah banget para sahabat ya Dari harga 13 juta hingga Harga juta juta, wow, luar biasa barna persahabat ya, tas-tas koleksi dari Dede LSE Kejorak, Masya Allah dan Allah, Dede emang branded banget ya, koleksi tasnya aja luar biasa, mudah-mudahan berkah dan barokah selalu, dan mudah-mudahan selalu diberikan Tentunya rezeki yang banyak dan halal Amin Dan berikutnya juga persahabat kita lihat di sini ada postingan sebuah video persahabat ya Terakhir video sama dedek nih Dan Bang Bilar kata Koko Chandra ya Masya Allah Terlihat hubungan mereka sangat harmonis banget persahabat ya Melihat postingan ini kita merasa bahagia dan bangga Bahwa dedek Lasting dan kakak Rizky Pilar itu banyak sekali yang mensupport, banyak sekali yang menyayangi Salah satunya juga dari Koko Chandra, persahabat ya Memang the best dan luar biasa Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan Untuk ke kabar berikutnya juga, perhatikan persahabat ya di sini bakal ada tentunya film model video klipnya di deklasi ke Ciora, ya Wow Masya Allah, kisaku inginkan. Katanya tuh, coming soon. F.I.M.V, if -in kisaku inginkan fullnya up kapan ya? Masya Allah, banget ya. Doakan saja, mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kejutan bahagia dari Dedek Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Untuk ke kabar berikutnya juga, para sahabat, ya, di sini ada unggahan spesial banget nih dari Ayah Kejora. Ya, ini kemarin mengunggah sebuah postingan foto. Dede Elasti, kakak Bilar dan Teh Ocha Serta Ivan Gunawan Persahabat ya, masih di sekitar Kata Ayah kejora tuh Masya Allah, memang Leslar auranya Masya Allah bangga persahabat ya Sehat-sehat kita doakan Untuk Abang dan Dede dan Leslar family Luar biasa ya Tentunya melihat senyum dari keduanya Idola kita ini sangat membuat kita semakin bahagia dan berikutnya juga prata-rata bersahabat Ada unggahan terbaru dari Lintar ya Masya Allah banget ya Lintar mengunggah sebuah postingan foto nih <laughs> Lagi membandang kekiutan Lesti dan Bilar di acara pernikahan Tentu ini di acara penutup ya Muduh mantu masya Allah Luar biasa banget ya <laughs> Jadi nyamuk doang gua kata Lintar tuh Dengan gercepnya Kakak Bilar menyampaikan lewat komentar dari Haris Friza ke gua tetap aja gak ngerubah lu jadi nyamuk bos lu ama pasangan luntar katanya tuh masya Allah, <laughs> dasar dasar katanya tuh Bang Adlin ya ikut nimbrung di kolom komentar masya Allah banget ya, Bang Lintar hanya bisa menjadi nyamuk saja melihat kermantisan kekiutan dari idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga perhatikan persahabat diadanya ya, terbaru juga dari EGSnya nya Papa Daniel nih mengunggah sebuah postingan video bareng Lintar yang malu tentunya hari ini kata Papa Daniel. Tentu mereka akan syuting bersahabat ya. Tentu pasti syuting Cinta Abadi Leslar. Mudah-mudahan saja ada kejutan dan cirukan vitamin manja siang hari ini tetap stay tune. Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.